ini karena vertigo udah ada satu minggu nih Pak karena waktu itu habis vaksin ya kurang tidur jadi ya vertigo sampai hari ini masih puyeng gitu ya Pak gimana ya biar itu apa hilang vertigonya dan yang kedua minta tolong Pak nanti materi yang ada gambar otak boleh nggak dikeluarin tadi mau screenshot udah terlambat gitu Oke. Terima kasih, Pak. Itu Kata aja. Otak. Pak. Eh, Tunggu, Mbak, lupa yang mana gambar otaknya? <laughs> Atau yang, yang si tadi sebelum SDIC itu, Pak? Oke, sebentar. ya, saya coba lihat dulu tapi ada nanti. Kalau saya, Gambarnya putih oh. ya. ya, ya, ya, ya ada gambar. Oh, nanti nanti, Mbak, nanti Iya, iya, betul ada, Mbak, Oke, uh, nanti, saya... nanti uh, boleh jadi vertigo ya saya punya anak buah juga vertigo tapi ya sekarang dia udah nggak kambuh kambuh lagi memang banyak hal ya yang pasti sering dipicu kalau saya tanya-tanya dia gitu dia bikin kopi lalu nggak habis masakin kulkas, sorenya diminum lagi langsung menye jadi kayak kopi basi gitu ya ada juga yang minum kopi saset, atau kopi yang berasa rasa kayak cappuccino, segala macam karena aneka rasa-rasa yang bukan natural, itu biasanya kan perasa buat. Orang vertigo juga saya pernah memberikan saran-saran ini, dan mereka udah beberapa tahun nggak kambuh ketika mulai menghindari semua makanan, minuman, saset, makanan kaleng. Karena pada dasarnya itu semuanya adalah perasa, pemanis, pewarna buatan atau artifisial. Itu bisa ikut memicu. Jadi sama kayak orang autis, hiperaktif, itu harus menghindari pewarna, perasa, uh, buatan. Minum kopi boleh, kopi tubruk, kopi hitam tanpa gula. Ya, kalau misalnya agak-agak mau pakai gula yang nggak apa-apa, tapi sebenarnya manis juga. Kayak orang hiperaktif juga nggak boleh. Jadi yang vertigo mungkin secara nutrisi bisa dihindari makanan-makanan berpengawet. Lebih harus ke arah uh, Fresh food, bahkan kalau mau beberapa raw food Raw food itu makanan mentah ya, kayak lalapan Kalau masak pun juga airnya mendidih, sayur dimasukkan Lalu dalam detik diangkat lagi Jadi kulit-kulit luarnya udah pasti mati bakterinya Karena 100 derajat, tapi dalamnya masih agak kriuk-kriuk sedikit Jadi itu bisa menopang secara nutrisi Nah, kalau secara olah nafas, maka Orang vertigo, insomnia, susah tidur, keringat dingin. Yang terbaik adalah metode tiga ke atas. Jadi kayak body scan, citra diri, nanti minggu depan kami Itu paling bagus. Kalau misalnya kita baru belajar sekarang kan body scan, kita diri satu dua, ya, Dan citra diri mungkin satu kali dua kali sudah cukup, tapi body scan bisa berkali kali Kalau kita istilahnya citra diri, ya mengucap syukur untuk diulangi juga nggak apa apa sih tapi yang pak ulang-ulang itu body scan itu karena membawa ketenangan ya metode John Kabat Sin ini kan emang dokter dari Fakultas Kedokteran MIT yang lebih dikenalnya MIT singkatan dari Massachusetts Institute of Technology di Massachusetts ya, ya ya apa namanya uh, MIT. MIT, itu seperti kalau di Indonesia ITB teknik kalau hafat kayak Ui misalnya begitu jadi John Kabacin ini dari fakultas kedokteran jadi saya yakin banget mengenai metode-metodenya walaupun memang ada modifikasi dari saya dari segi terminologi kata-kata ya tapi dari sisi uh, untuk vertigo tadi John Kabacin ini bagus banget kalau seperti miom, kista, cancer, paru-paru sakit karena pernah kena covid atau kayak saya pernah kena, saya kan paru-paru basah sampai 7 tahun ya, sehingga saturasi saya dulu nggak bisa lebih dari 96, 95, 94, 96. Sekarang sudah sembilan puluh 98, itu metode Wim Hof luar biasa. Demikian juga untuk yang diabetes, karena metode Wim Hof itu seperti bakar energi. Makanya Wim Hof bisa berendam di air dingin, pergi ke kutub, ke es, pakai kolor, ada yang ligo, enggak kedinginan, karena metode nafasnya memang bagus banget di dalam hal membakar kalori. Malah adik saya, dalam waktu dua bulan, berat badan turun lebih dari 10 kilo, tapi berhenti di ideal. Sudah ideal, enggak akan turun lagi. Dan gula, dia sembuh tanpa obat dengan dari sakit gulanya, bahkan visceral fatnya, adik saya perempuan, dalam dua bulan mencapai 4, di bawah 5. Kalau laki-laki itu di bawah 7, wanita di bawah lima. Ketika visceral fat, visceral fat itu yang fat yang membungkus organ-organ tubuh. ginjal, paru-paru, jantung, dan segala macam itu dibungkus lemak. Kalau lemaknya banyak, ya perutnya buncit, gendut, jadi jeruannya itu banyak lemaknya, maka kerja kerja organ berat. Ketika kerja organ berat, visceral fat banyak, kalau Bapak Ibu tes umur biologis, pasti kesimpulannya umurnya tua, bahkan lebih tua daripada umur sejarah. Tapi adik saya, ya saya kalau saya 60 tahun ini adik saya langsung di bawah saya berarti 57 tahun. Kemarin dia lapor, "Mas, aku udah tes umur nih, sekarang 44." Ya, yeah, keren ya. <laughs> saya 45. Jadi sampai ke umur pun nanti Bapak Ibu akan diukur oleh alat, bukan sugesti, bukan rasa-rasa. Ya, saya menghindari sugesti dan rasa, tapi kalau kayak alkali, pH-nya berapa? Paru-paru saya membaik, saturasinya berapa? Metabolisme saya membagus, visceral fat-nya berapa? Gitu ya, jadi itu bisa ini sedikit uh, menyimpang atau bertambah dari yang ditanyakan, tapi untuk vertigo, insomnia maka mudah-mudahan ya itu dengan metode tiga itu jauh lebih nyaman.